terkait kecelakaan maut yang melibatkan AKJ. Pemeriksaan atas putihnya adalah hal yang wajar karena kecelakaan terjadi setelah AKJ mengantarkan Arin ke rumahnya di daerah Cibubur. Meski demikian, Sugeng Suparwoto tidak menyebutkan di mana Arin diperiksa. Ia juga mengakui Arin anaknya sempat stres akibat pemberitaan seputar kecelakaan yang melibatkan pacarnya. Sugeng Suparwoto membenarkan, AKJ beberapa kali menantarkan Arim ke rumah namun dengan diantar oleh sopirnya. Tetapi pada hari terjadinya kecelakaan, Sugeng mengaku tidak mengetahui jika AKJ tidak didampingi sopir. Mobil ya, Pak? Oh, yang saya tahu hanya beberapa kali dan selalu diantar oleh sopir ya. Selalu diantar oleh subjet, jadi uh, itu ya, kebetulan pas malam itu kan malam minggu. Jadi saya sendiri tidak mengetahui persisnya uh, bahwa dia mengantar anak saya di uh, ibu bursa. Sementara kasus ditiap kumpul Metro Jaya, AKBP Hindarsono mengatakan, hari diperiksa oleh penyidik wanita yang menggunakan pakaian bebas. Demikian laporan Adi Lawan dari Jakarta.